Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kang Deddy Di channel hobi Kang Deddy Dengan kesempatan kali ini saya pancing di spot sungai Bersama Kang Anto Di channel Anyar metot Mudah-mudahan di spot ini Banyak belutnya teman-teman Dan bisa merasakan Tarikan bulut babon dan jangan lupa tonton terus videonya dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe di channelnya Hobbykan Dan mudahan di sini dapat burung babon. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, teman-teman, tuh bang Anto lagi ada yang narik sekarang tuh di lubang berbatu, teman-teman. Lepaskan ini. Eh? Kau tidak terpental, gede. Deh. Gubernur itu, gubernur apa? Gubernur, guetero, ya mau nih. hampir satu meter, teman-teman dalamnya tuh. wish mantap tarikan ini gila, tuh. Kalau keluar. Ini malah keluar. satu satu Laisat. bisa mungkin tadi habis umpannya teman, -teman. coba kan celupkan aginya kan celupkan lagi umpannya pakai ayam wih nyantok di langsung banyak langsung ngegel iya tuh langsung ngegel wih mantap saya Bener-bener bulut lapar ya? Lapar berarti ya. Sudah mocel berkali-kali masih mau makan Tarik salit Tarik salit Tarik salit Gimana? Ngejai oh, belut na? Bain, Bain, gede lubang na. nak? Tarik salit tuh ngejai? Oh, ngejai -e, Gede lubang nak? Tarik salit Sikat krek Ini bolong-pong, lubang nak? Anjir Oh jerob anjir, anjir. Ternyongka, guh guh, kata punah, anjir, oi, apa tata, lain, tata, ta. iya, ei, si gini, belut nama, ih, mau, aing, kimo mah, dan eh, tapi goreng, goreng, goreng, wow, mau, jaisir, belut nama, Ketempon tadi. Ketempo. Mandiri nempo teh. Heeh. Elannya oren ya. Atawa e, elana mau ka jeroting bieu. Ish. Edah. Ih. E, ish. Uh, tadi itu emang ka jeromehna tuh. Elan e, nempo teh nampakanana alas itu. E, Sok tua ineh. Astagfirullahalazim. Umurna erang ieu teh. Coba ya. so, nah. ya, cai si bening mah langsung kan. Antep kelebatna tuh. Ush. Cihir. Et Mang Dedi tadi segede gitu ge ada entengannya nah, angot pie. Lihat teman-teman maksudnya batu semua di sekelilingnya. Jadi dia itu apa? Kalah kecil. Wih. segini Segede kumaha asli dulutna. Pokeun. Anjir. Ya nah, cukup segitu ya. Nah. Kita potong aja ini ya. ya dipotong lah dibuang potong aja. Di... lah. Kasian nah, aja. Kita lepasin aja. Kita hmm. mau main-main dulu teman-teman jadi jadi kalau terkadang mungkin kata orang-orang, kenapa sih katanya dilama-lamain narik pelutnya ya. takut mau apa gimana? Jadi Ini kan kita mah hobi kita mah hobi, hobi narik. Hobi nariknya teman-teman. Karena pelutnya ya. kita kan saya nggak makan juga tuh pangkir. Wah, derang Kebetulan saya nggak doyan belut juga. Ya. Kalaupun dapat Cuman kalau ada yang nariknya, kalau narik itu kita dirilis lagi. Hmm. Dan kalau ada yang mati kita bawa pulang ya uh, kan. Jadi bagi-bagi lah. Bagi-bagi buat teman-teman tapi jangan, jangan salah kita orang mah bukan ngambil belutnya ngambil tarikannya, sensasi tarikannya teman-teman mantep kalau kita nyari belut terus dibawa pulang terus setiap mancing pasti habis nantinya uh. populasinya wuush econ iyo ma oi wuush kararanasna anjir mantep uh orang kudas youtube iyo ya, ma eh? Oh, katuh yang asup uh, gila, eh, dia. Belut sungai, teman-teman. Nah, sampai ajok-ajrogan gitu. Aduh, ayak iya Ini tuh saha sih mancingnya e -e. teh. Ma. Oh, nah, sombong. Kereka, cerita. Oke, teman-teman, ini dia. Ini uh, yang jauh Kurang jauh, kurang. udah ini saya kurang banyak menerangkan. Eh, ya, siling tangis bentar ya. Bisa disapalkan nih. Ini yang Kang Anto dapat yang sebelah kanan. Yang hmm. ini nih. Ini punya Kang Anto. Yang ini Kang Deddy. Eh. Mantep ya, sekarang ya. Kita sama-sama dapat babon. <laughs> eh, hey, lumayan, tapi tadi kan <laughs> itu umpan lak lakinya itu mah. Ini perempuannya. Ah, kan. jadi pas sepasang itu itu, pas? Kang Anto gak nyangka, uh, soalnya mantap. lubangnya besar banget terus tarikannya kayak ikan gitu ya. Uh, kepak kelepak kelepak-kelepak, teman-teman. Malah cenderung keluar ininya, jadi bukan ditarik ke dalam, malah belutnya yang nampren keluar. Uh, baru kan. stack ini perdana ini teman-teman ini. Ini perdana. Uh. Oh iya teman-teman tadi tuh bukan spot ini, jadi kalau nanti lihat Kang Anto kok openingnya beda. Tadi openingnya di sana, uh, uh. tapi di sana tadi di, ada yang musir biasa. Di sini mah ini Malaysia mah kayak gini beda sama di kampung sendiri teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya, eh, channelnya Oby Kang Deddy. Oh itu Hobie Kang Deddy, jangan lupa di-subscribe, kunjungi juga tuh. Kita saling support, teman-teman. Waduh, -teman. apa yang pastinya hanya metot juga? Ah, uh. akan ada keseruan-keseruan yang lebih menarik lagi, pokoknya. Kita, bang, ketahui udah berapa? Eh, kan? uh, durasi sudah tujuh lebih, tujuh lebihnya. Uh -huh. Oke okay lah, oke okay lah, kita eksekusi uh. aja, teman-teman. Soalnya masih banyak burung-burung bulut yang minta diselamatkan bulutnya. Oke. Hmm, oke, okay. okay, pokoknya okay. ikuti terus gimana uh, kesulohnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nanti di sini nih. Oke, okay, oke, okay, oke. Di sini okay. apa di sininya? Ah, uh, dimana-mana di sini aja lah. Sini uh, aja sini yang ada bulut gede Itu Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Salam, Salam satu, satu hobi. hobi.